Halo guys, masih semangat puasa enggak? Kami masih puasa loh guys Jadi pada bosan menginum kak puasa, menimai Seru loh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aduh Juara pertama Bida kedua dimulai tiga dua satu. Ayo nasi. Ayo Masih ada waktunya lima empat <tuk> dua. Papa kedua bija lagi. Halo guys, apa Ayo coba semangat-semangat. Coba liatin bija tuh, tangannya sama tuh guys. Sama. Eh, jangan. Tuh, kan? Iya, iya, babak ketiga. Si biasanya yes, lah yes. kita semua ini berhasil lucu guys jadi yang asiknya nih jadi yang asiknya bikin gelembung apa main gelembung bikin gelembung apa main gelembung kayaknya banyak main gelembung sangat ngamburin Allah, bu, enggak, sama ini, <laughs> Nggak rasanya pingin yang oh. Jisari, ibu pina kakak <laughs> nggak ada orang di rumah Oh yeah Oh, udah beres-beres Dan waktunya untuk beres, beres Ini pekerjaan yang sangat menunggu Oke Terus bisa, adon, ini. lagi beres, beres. Ini, soalnya ini banyak ini lagi bisa, Ini Banyak. usah itu Saya harus main sabun. gini deh. Mana gitu bisa guys. Aku Halo guys. Halo, guys. Hai guys, sampai sini, sini dulu, dulu ya, ya. video, video kita ini. Jangan lupa like, comment, komen and share. share. Jangan lupa Bukan komen, komen apa yang akan kita lakukan. Gimana? Jangan lupa terus serunya di komen Tunggu ya. Iya. Tetap lancar ya puasanya. Ya, kami lanjut bersih-bersih lagi iya. ya. Da -dah. Da Dah. Ini yang enggak bersih sih. <tuh>.